Ya, ketemu lagi uh, di game Lord of the Ring, Journey in the Middle of the Earth, dan uh, saya memainkan solo menggunakan tabletop simulator uh, serta menggunakan app. -nya. Jadi, ini ya penampakan app-nya. Oke, okay. uh, di video sebelumnya kita melakukan setup, teman-teman. Ya, setup mainan uh, saya memilih uh, Jim Lee dan legolas ya, untuk bermain solo hari ini um, cuman uh, ada sedikit perubahan di petanya ya karena saya harus restart ulang karena ada satu masalah sehingga saya harus meriset ya, meriset petanya, jadi kemungkinan anda akan melihat perbedaan ya uh, uh, peta yang disusun dengan video setup dengan video ini ya tapi uh, secara item ya kita uh, masih sama ya antara Jimli dan Oke. Okay. Kita langsung saja mulai eh uh, play through ya game ordering Journey in the Middle the Earth. Saya akan bermain sambil menjelaskan rule Baik. Jadi uh, misi kita adalah menemukan sarang bandit ya. Kita punya 64 ton cap-nya di sini ya. Kalau lebih dari itu mentok maka game end. Nah, di, di peta ada beberapa titik-titik uh, yang bisa kita jelajahi ya, benar -benar ya. titik search, dan kemudian ada person di sini, person of token ya, kemudian ada tempat yang bisa dijelajahi ya, ini miniatur legolas dan jimli ada di sini, oke. Okay. Oke, okay, uh, actionnya bisa ngapain ya, nah actionnya uh, yang pasti kita bisa travel ya, kita bisa attack, kebetulan tidak ada band, uh, musuh di sini tidak ada monster, dan kita bisa berinteraksi dengan token token yang ada, oke okay. uh, setiap pemain diberi dua actions, jadi mau attack-attack boleh mau travel-travel boleh atau travel-attack atau interact dan seterusnya, dikombinasinya bisa dijalankan macam-macam oke, okay. baik uh, kita akan lihat sejenak sedikit ya, ability masing-masing hero, Gimli, ini kuat di might dan spirit ya, 4 itu ya, 4 statistiknya 4, dan damage uh, damage sama fear yang di kanan itu menunjukkan uh, nyawanya dia ya, jadi Gimli ini bisa tahan damage sebanyak 6, dan fear sebanyak 4. EPDT-nya Gimli adalah, after performing non tech test, you may place one card from the test on top of your deck. Ini bagus ya kalau uh, battle ya, jadi battle kita bisa memilih kartu yang digunakan untuk tes, dikembalikan ke top of your deck, top of the skill deck ini ya, skill decknya oke, okay. Jim Lee membawa battle X dengan dua ini ya, dua uh, dua opsi kalau suksesnya uh, maksud saya, kalau ada sukses satu, maka bisa melancarkan dua hits, dua damage dan thunder, thunder itu kayak menghancurkan armor musuh kalau punya dua sukses, kita bisa spend untuk mendamage 6. Kemudian ada armor yang dipakai oleh Jimli. Ini nggak terlalu bagus ya menurut saya, karena decrease your agility. Ya. Agility Jimli sudah dua, dikurangi jadi satu. Jadi posisinya Jimli sangat tidak lincah ya, agile, tidak agile. Tapi kelebihannya adalah if you will test another skill. Satu, dua, tiga, uh, kecuali spirit ya. Jadi, tes tes uh, wisdom, tes spirit, maaf, spirit ikut ya. Tes wisdom, tes spirit, dan tes width, maka kita, untuk negate ya, untuk negate itu artinya untuk um, memprevent damage yang akan kita terima, maka kita bisa mengetes menggunakan might ya. Jadi, instead of using agility, kita bisa pakai might, ya, kalau uh, yang diminta ada agility. Oke, okay. kalau bingung nanti saya jelaskan kalau sudah tiba waktunya ya, waktu negative-nya. Kemudian ada dua kartu yang saya prepare di sini. horn agility ini saya prepare karena untuk membantu keterbatasan jimli dalam hal agility, ya. Jadi, when you test agility, you may discard, kita buang kartu ini untuk nambahkan satu sukses. Sukses itu bentuknya matahari. Dan ingat, di kartu kita ini hanya ada empat kartu sukses. Satunya sudah kebuang nih. Ya. Nanti sebelumnya saya sudah lakukan setup. Kayak nggak salah kebuang dua Nah, ini nih kartunya. Yang kayak gini itu ada pada harinya di kiri atas tuh sukses. Jadi udah kebuang dua, ya. Artinya apa? Satu lagi. Ini discard ya. Artinya 9 kartu ditumpukan skill deck ini ada dua sukses. oke. Okay. Kemudian uh, you cannot pass ini salah satu uh, kapas quotes yang ada di Lord of Rings. ya ganda lawan apa ini goldurs ya saya lupa namanya Barok atau goldurs itu. Um, you can use guard for nearby heroes in addition to heroes in your space. Guard itu maksudnya memprevent damage yang uh, bakalan diterima oleh hero diri termasuk diri sendiri dan hero yang ada di space kita atau adjacent-nya di sebelah. Oke, okay, baik kita pindah ke Legolas nih ya. Legolas ini canggihnya di Agility. Oke. Okay. Serta susu so -so aja di Wisdom dan sweet Oke. Okay. Uh, once per round during your turn, you may spend one inspiration to move one space without provoking attacks. Jadi, si Legolas ini bisa spend inspiration. Ini adalah token inspiration yang dapatnya. Ini gampang-gampang susah, teman-teman. Untuk apa? Kita bisa gunakan macam-macam inspiration token ini. Untuk Legolas... Uh, kita bisa kabur dari kepungan musuh tanpa harus uh, memprovok, ya, memprovok uh, uh, musuh yang ada di dalam space kita. Uh, nanti saya jelaskan actionnya, ya, seperti apa. Senjata legolas adalah great bow, uh, two handed, Ini artinya uh, kita tidak bisa pakai item yang lain di kanan kiri tangan kanan tangan kiri ini. Kemudian uh, simple aja, cuma dua hits dan 5 hits. Uh, ini armornya, clock ya. Yeah. Before you suffer damage or fear, you may spend one inspiration to prevent one of them. Ya, yeah. jadi untuk no, prevent damage atau fear. Skill yang saya redi kan, yang ini, resourceful ya. Yeah. After you prepare this skill, gain one inspiration. Nah itu saya dapat inspiration gara-gara prepare ini. Kemudian at the end of your turn, you may discard this skill to gain one inspiration or scout one. Jadi Akhir giliran ini saya bisa buang untuk dapetin inspirasi baru atau melakukan scout. Ya. Scout itu sudah dijelaskan di game Setup minggu lalu ya. Time of need. Uh, when you test, if you do not reveal any success, you may discuss the skill to convert of fit to success. Jadi ini kalau saya tes, nge-reveal tapi nggak ada sukses sama sekali, maka setiap simbol yang fit yang muncul bisa saya konversi. Oke, kurang lebih begitu ya. Teman-teman langsung aja kita... Coba actionnya, oke. Okay. Uh, sepertinya Gimli akan kesini ya, karena kemungkinan besar kita lakukan battle di sini ya. Oke, okay. uh, saya rasa Gimli jalan dulu nih ya. Uh, Gimli akan jalan travel, travel uh, memilih action travel. Travel artinya move to space, bisa ditampung, bisa diinterap dengan action yang lain ya. Move to space, one ya, si Gimli akhirnya berada di space ini kemudian securely si action keduanya adalah melakukan uh, interaksi dengan person ini ya. caranya bagaimana di app kita tinggal klik icon orang ini Nah itu, you note the garb mimics that of brillianders but their accents are varied these are not merely local refresh you pause and consider what is your best post jadi ada sekumpulan orang yang actionnya Uh, bukan dari daerah sini gitu ya Nah ini kita milih ya Si Jimli memilih pendekatannya seperti apa Well met friends Ini pendekatan yang friendly ya Stick up and eavesdrop Ini kalau agility mu gede gitu ya Step away from the tomb or else Ini nantang ini ya Jimli nantang uh, Saya akan mencoba berkarakter seperti Jimli Yang anda tahu Dia itu jagoannya battle ya Sukaannya battle, mightnya gede um, Dan Apa namanya Ability-nya bagus sekali jika melakukan attack test Oke, saya akan pilih yang ini ya Step away from the arm or else A woman step forward Ya, jadi ada seorang wanita muncul Floating tattoos up her arms And across her face, jadi penuh tato, uh, Tangan dan wajahnya hilas. Nah, kayak nantang juga nih, nantang balik ini ya Kemudian uh, test Nah, selesai juga ya test might test might ini um, artinya apa? kita akan melakukan test pertama kita, might jimla adalah 4, artinya saya harus draw 4 kartu dan melihat apakah saya berhasil atau tidak gitu ya kita lakukan langsung teman-teman, 1, 2 3, dan 4, oke okay. buka, buka, buka oh, one success, right kita tidak ada yang bisa saya uh, lakukan di sini ya, tidak ada kartu yang bisa membantu saya untuk tes. Memat ini oke. Okay. Um, kalau tes yang perlu dilihat itu cuma ujung kiri atas, jadi ability tidak perlu dibaca. Oke, okay. kayak contohnya ini ya. Ini sukses satu, ini faith artinya saya bisa spend inspiration token ya, untuk mengkonversi meng faith ini menjadi sukses. Oke, okay. jadi saya akan lakukan itu spend. Sehingga sukses saya dua, saya blok grup. Oke, okay. nah uh, karena ini bukan attack test, maka ability-nya nggak jalan. Oke, okay. jadi saya isikan dua sukses. Okay. Cover. The group is ready to stand their ground. Siap-siap bertahan. Melawan ya, siap-siap melawan. though their resolve is shaken. Someone was sure to come after us eventually. Ada yang khawatir, ada yang gugup ini ya. The woman growls. Marah nih pemimpinnya. growing her sword. As you suspect suspected, uh, these are the thieves you seek. Jadi ini banditnya, teman-teman. Mungkin bukan pimpinannya, hanya anak buahnya begitu ya. Discard this person token. Oke, okay, kita buang ya, teman-teman. Oke, okay, ini person tokennya kita buang. Nah, uh, your enemy shows no signs of mercy, nor any inclinations that they will accept The same in returns. With malice in their eyes, they raise their weapons ready to defend what they have stolen. Okay, place to ruffians as indicated. Jadi kita akan siap-siap battle di sini. Place to ruffians. Jadi ini adalah ruffians teman-teman. Salah satu monster di monster atau bandit ya. Coba dicek dulu wajahnya. Nih. Oh iya manusia ya manusia. To ruffians akan melawan uh, Gimli teman-teman ya. Oops, ya. Supaya tematik. Apa namanya saya uh, bikin diputar dulu ya. Nah, nih. Dikepung nih Gimlinya lawan tuh Ravens. Continue. Objective updated. Defeat ada Ravens. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, teman-teman. Jadi defeat the reference. Problem is The problem is um, apa namanya? Uh, sepertinya tinggal satu sukses yang muncul di sini. Jadi kalau saya hoki, saya bisa attack dan hopefully dari lima kartu ini satu sukses yang muncul. Coba saya cek dulu ya, benar ya? Kalau saya lihat di deck discard ini satu, dua, nah tiga kan, berarti satu sukses itu ada di sini. Oke, okay. jadi saya bisa. Oh sorry sorry, saya tidak bisa action attack teman-teman, saya baru ingat. Jadi Gimli tidak bisa action attack, ya, Gimli tidak bisa attack, action attack, karena apa? Karena dia sudah lakukan move, oke, okay. dan di sini dia melakukan search, jadi sudah habis ya. Sebenarnya sisa satu move lagi, keluar begitu kan, tapi rulebooknya mengatakan kalau mau keluar kita harus provoke, harus uh, ini ya, provoke uh, enemy yang ada di sini. Oke, okay. uh, saya rasa uh, saya tidak lakukan itu, teman-teman, ya. Uh, sebentar ya tidak usah lakukan itu tidak perlu keluar ya diam di sini oke okay, nah uh, gimlist gimlingnya sudah selesai sekarang lanjut legolas legolas ini um, ya ability-nya enggak terlalu kelihatan di sini oke okay. uh, legolas akan melakukan satu hal dulu yakni attack raven bicara tentang Cara attack kita bisa klik icon fotonya ini, dan masing-masing Ravion ini darahnya 5, oke. Okay. Jadi si Legolas akan melakukan attack ke Ravion, oke. Okay. Um, bagaimana caranya attack? Mari kita lihat kartu uh, weapon-nya, Legolas. Di ujung kiri atas itu adalah logo Agility. Artinya, Legolas harus melakukan tes, attack test Agility untuk melancarkan serangan, oke. Okay jadi agility agility kelas 4 dan kita buka 4 1 2 3 dan 4 reload reload uh, flip flip alright hanya satu sukses teman-teman um, jadi ini tidak bisa jalan ya when you test if you do not reveal any success karena ada satu sukses jadi artinya ya sudah kita harus terima ya hanya satu sukses apakah ada yang bisa saya mainkan? tidak ada to hits ya, yeah, only two hits, alright, Saya akan block group. Nah, ini chance-nya kalau saya serangkan sekarang, maka si Rafyan ini bakal retaliate. Retaliate itu counter strike ya, melancarkan serangan balasan. Kepada siapa? Kepada Jimli tentunya. Walaupun yang nyerang regulas ya, tapi berhubung ini ya, berhubung tidak ada range, weaponnya di dada range nya tidak ada range-nya, maka yang kena adalah Jimli. Two hits, right? Okay, two hits. Okay, one, two, two hits. Apply, apply. Ya, yeah. gak mati sih. Nah, can enemy attack? Artinya musuh bisa nyerang? Yes, ya yeah, kan menyerang si jimli Oke, okay. an assailant, assailant taps a, a nasty-looking sword at you, naked with uh might, ya, yeah. naked with might. Oke, okay, artinya gini, teman-teman, ya. Artinya saya harus menerima tiga kartu damage dan satu fear. Dan ini sangat horor. Ya. Uh, fear and damage. Oke. Okay, um, saya rasa saya akan, ini ya. Saya terpaksa membuang kartu guard. To prevent three damage or fear for a hero in your space. Oke, okay, saya akan prevent. Saya buang ini. Jadi, saya akan prevent three damage. Hilang. Dan saya menerima satu fear, oke? Okay? jadi masuk satu fear untuk Jimli. nah ini adalah kartu fear, saya ambil satu dan harus di flip over, dibuka. Each other heroes suffer one face down. oh, jadi maaf ya Legolas, gara-gara ke kena fear, kena damage maka kamu juga terima yang namanya fear. tapi fiston kan? Uh, each other hero suffer one fiston dan discard discard, oke, okay, gak masalah discard, discard tuh artinya saya flip lalu saya uh, ini kayaknya belum dishuffle ini teman-teman ya, sorry saya shuffle dulu ya, oke okay. nah, tumpuk di bawahnya oke, okay. that's it hanya masuk eh, tidak masuk sama sekali, cuma legolas like yang dapat ya, right oke, okay, sekarang uh, saya rasa saya akan melakukan atau tidak ya, sebenarnya. Inspirations. Mm -hmm. Oke, okay, attack atau enaknya search ya. Enaknya search atau attack. Well. Mm, Oke, okay, saya attack aja ya. Saya attack karena takutnya nanti damage-nya besar nih ya. Oke, okay, saya attack lagi. Legolas. Oke, okay, biarkan search-nya nanti. Satu. Dua, jadi ini action kedua saya adalah attack ulang 3 dan 4 flip flip flip flip 2 2 eh, uh, success ya 2 success group artinya saya berhasil melancarkan 5 hits ya walaupun tidak mati ya tapi at least sudah membantu sedikit ya 2 2 ke oke apply Confirm. Ya, remove one Ravians. Oke, okay. kita buang satu. hip yep. Continue. Nah, Raviannya nggak counter strike karena dia sudah jalan ya, kebanyakan begitu sudah jalan satu uh, melakukan aktivasi tadi. Jadi dia nggak ketek lagi. Oke, okay. selesai. Uh, kalau sudah, um, saya akan end of end of turn Legolasnya. At the end of your turn, you may discard a skill to gain one inspiration. Tentu saja saya perlu inspirations. Oke, okay. inspiration limit saya 5, jadi masih ada. Oke, okay. baik. Saya start, uh, saya end action. Confirm. Masuklah ke shadow phase. The shadow demons, to hope yet and your threat increase by 6. Jadi threat ini naik ya. Kalau Mencapai titik 15, maka some, some nasty thing happened ya, sesuatu yang buruk terjadi. It's hero, reset their deck, and then scout too. Oke, okay. kita reset deck kita, caranya ini di flip, ditumpuk balik ke sini, di oke okay. Kemudian scout tuh maksudnya kita draw 2, flip-flip, dan kita boleh meredikan salah satu. Strike 3, when you attack this card to add 3 hits your attack and target enemy, 1 additional space, saya akan ready kan ini, dan strike 2, oke, okay. good, yang ini tentu saja ditaruh di atas ya, useful banget, flip, uh, reload, S uh, scout 2, ya, yeah. um, kita rupan. Kinship, before another hero test, you may discard a skill for that hero to reveal two additional cards. If they are dwarves, you miss Godwin. Ini bagus untuk bantu teman seperjuangan, teman sebelah. Oke, okay, ini wisdom. You add one success. Oke, okay, kinship-nya saya pasang aja, teman-teman. Saya tahu berguna nanti waktu Legolas melakukan testing. Sudah, continue. Action phase lagi teman-teman. Ya, alright. Si monsternya masih, uh, si banditnya masih ada. Saya akan serang dengan Gimli. Darahnya sisa tiga. Ya, jadi cukup melancarkan tuh. Eh, ya, nggak harus harus dua sukses ya supaya dia mati. Ya, terus dua sukses dia mati. Oke. Okay. Gimli attack dengan ya satu, dua, tiga, dan empat. Flip, flip, flip, flip. Come on. Oh, crap. Namanya apa sih ya, teman-teman ya? Jadi tidak muncul suksesnya sama sekali. Hanya satu nih. Apakah ada yang bisa membantu? Nope. Nope and nope. Oke. Okay. Ya, tapi... Uh, setelah ngetek, ya, uh, sorry, ini tadi dua hits kan? Oke, okay. 2 hits and thunder. Thundernya nggak guna karena musuhnya ini nggak ada armor. Teman-teman, thundernya dong, nggak ngefek ya karena dia nggak punya armor. Apply confirm yes. Oke, okay. eh, uh, sebelumnya kanan attack yes. Ya, sebelum saya negate ini, sebelum saya negate ini, saya mau mengembalikan sukses ini ability nya Jim Lee ya you may place one card from the test on top of your deck ya ini aja kan oke okay, jadi next nya pasti uh, sukses oke okay. Oke okay, ini kids pakai with apakah ring mill saya berfungsi tidak jadi with saya draw 2 teman-teman ya draw 2 oke okay, dan saya tidak punya Oh, tapi nggak masalah sih, ini lah. Cuman satu damage, ya, sudah pasti. Tidak kena ini. Oh, tapi ini ya, after this attack, flip to face up. Saya nggak punya damage cakar lain, jadi nggak ngefek juga. Oke deh, wait. 1, 2 untuk Nikit, Flip-flip, ya, tentu saja. Ah. Dua suksesnya kok muncul bersamaan di sini, ya. Nggak good ini ya. Oke, masukkan satu. Oke deh, jadi... Uh, saya tidak terkena damage at all. Oke, okay, teman-teman, ini memaksa saya melakukan attack kembali. Jadi attack kedua saya. Oke, 1 2 3 4 flip flip. Oke, okay. akhirnya muncul dua sukses. Habis semua, teman-teman ya, sukses saya. Oke, okay. saya akan kembalikan satu atas. Sisanya di discard. Oke. Okay. Dua hits itu artinya 6 damage ya mult eh uh, eh uh, istilahnya overkill. 6 damage ini itu warga banget. Karena efeknya apply confirm. Biasanya kalau habis bunuh begini kita dapat uh, inspirations. Oh, dan lord, ya, nanti saya bacakan ya. Yang pasti ini dibuang dulu dan saya dapat inspirations. Oke. Okay. Sudden movement draws your eye to your surprise a goblin breaks cover and sprints away disappearing into a wall of rambles. You follow with haste and find beyond the ticket a white valley, dotted with a few rids but no sign of the creature. Lord increase by one jadi ada goblin lari gitu ya setelah kita baca-baca tadi ada goblin yang lari dan ini membuka. Uh, apa, peta sepertinya ya kita gara-gara goblinnya itu kita bisa melihat lebih jauh lagi lore increase by one, lore itu semacam experience ya, kalau di game RPG nanti lore ini bisa dipakai untuk mengupgrade item weapon kita continue 300A as indicated itu artinya teman-teman saya uh, search untuk 300A saya pause dulu, uh, saya akan pasang-pasang petanya ya Oke, okay, sudah saya pasang ya. Berkat goblin tersebut, kita membuka dua peta baru, teman-teman ya. Ini yang siap dijelajahi. What has drawn such a creature here, far beyond the reach of any orc stronghold? Maksudnya refer ke goblin tadi ya. Its armor bore resemblance to that of Mount Graham, but far to the north does that monster stand. Jadi ini sebenarnya goblinnya ini kok ada di sini ya, mestinya dia ada di sana, jauh sekali. A dark alliance has been formed, indeed for such a creature to be summoned here. You must find track leading to the enemy lair, continue searching the surrounding area, will yield the clues and tracks unit. Ini kita punya misi baru. Tracks needed, jadi kita nyari jejak-jejak. Yang mengarah ke hidden lairnya, si bandit ya. Find clues to locate the hidden lair, tracks needed 3, jadi kita cari clues sebanyak 3, untuk objektif selanjutnya. Oke, okay, nah balik lagi ke gamenya. Uh, Kimberley sudah sangat buruk sekali meng-spend two actions untuk attack ya, jadi sangat uh, tidak efisien. Oke okay, ya sudah selesai uninya. Karena pindah ke Legolas. Legolas uh, akan uh, melakukan search atau travel ya, tergantung ini ya. Ini saya coba klik dulu ya, teman-teman. A guide stone by the wayside is covered in the layers of scratch and pigment. Kalau yang ini. A bundle of twigs is on the ground here. Uh, well. yeah, I'm not sure. Yeah, I'm not sure. Uh, one, two, one, two. Oke. Okay. Oke, okay, gini aja deh. Saya akan interact dengan ini. Ya, yeah, interact dengan ini. Ada, Ada batu yang tertutup scratch and pigment. Mungkin ini butuh wisdom yang tinggi ya. Mungkin loh ya. Kita coba lihat. Legolas itu wisdomnya berapa? Tiga. Kalau satunya itu apa tadi? Kita lihat dulu. A bundle of twigs is on the ground here. Ini saya rasa saya rasa butuh agility. Saya rasa ya. Tapi saya nggak yakin. oke? Okay. Uh, baik. Menurut saya wisdomnya itu. Oh ini juga jelek ya. Oke okay, deh. Spirit atau wisdom. Ya yeah, hopefully. Yeah. Oh wait, wait, wait. Uh, ada kinship, saya hampir lupa ya kinship ini bisa membantu Legolas even itu uh, buruk sekali, ya sudah saya akan search ini aja teman-teman, karena saya bersebelah dengan Gimli, kalaupun tesnya buruk, saya akan minta bantuan kinship, oke okay? oke, okay, game si Legolas melakukan uh, search di search token ini search nah, tuh kan, dia tes apa itu bener nggak tadi yang saya ngomong oh bukan ya, test with test with, oke people have plainly added over the years to the chaotic layers of writing on the guide stone. you try to discern the original text jadi kita co coba menerjemahkan teks antik yang ada di tombstone ini oke okay. uh, dan itu harus ada sukses minimal satu alright, withnya nya uh, tiga tapi, apakah saya perlu kinship Kok gak perlu ya? Kayaknya tadi saya masukkan ini ya, masukkan satu sukses dia. tapi uh, saya lupa ya, terus terang. Nah, oh dua sukses, oke, okay. good, kumpulin, masukin, beres, jadi, pass ya. Yeah. Layer by layer, you determine what has been added, a splash of pigment here, a child's inscription there, The oldest and you expect original message is in church. The runes developed by the elves and passed eventually to men and dwarf. The worst year are those of men giving simple directions to nearby kingdoms. Ya, yeah, tambah experience. Ada pengetahuan tambahan ya. Yeah? Then discard this first That's it. Only that. Only experience. Ya, sudah. Oke okay deh. Uh, nampaknya... Uh, dua udah kebuang ya udah saya akan travel aja ya legolas travel dua langkah saya akan biarkan ini untuk jimmy yang search uh, satu dua search. Ya, beres. jadi saya akan pindah ke sini teman-teman saya akan melakukan yang namanya exploring ini oke okay, klik yes confirm the winds and rain of many years have strip they are down to its pale stone bones discard the exploration token gain one inspiration Ini buang. oke okay. lalu kita gain inspirations good ya yeah. seperti itu jadi kalau explore itu hadiahnya adalah inspirations a guide stones clearly saved by tools rest vista just of the path. place a search token as indicated jadi ada papan petunjuk di sana alright mungkin bisa memberitahu kita sesuatu atau tidak. Your journey continues. Oke. Okay. Jadi posisinya si Legolas ada di sini, namun tidak bisa melakukan apa namanya search ya sudah habis. Dan Legolas masih punya satu one final movement movement ya, tapi saya tidak lakukan karena uh, saya ingin interact dengan ini. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, karena Legolas dan Gimli sudah habis turn-nya maka uh, saya akan menjalankan tunggu-tunggu ya, ini ada yang bisa saya pakai ya, oke, okay. ya sudah jadi saya akan skip shadow uh, action phase dan masuk ke shadow phase the shadow demands to hope yet and your threat increase by 7 wow oh, untung gak ndak 15 15. It zero reset deck as usual Scott 2. Jadi ini saya flip. Saya masukkan shuffle shuffle. Strateginya adalah selalu usahakan prepare semua skill ya. Supaya kalian bisa membuang kartu-kartu yang enggak kalian inginkan ya. Wah, ini kartu kesukaan saya nih. After you prepare the skill, gain one inspiration of course. Saya pakai saya gain inspirations. Empat inspirations. Oke, okay, saya akan uang ke bawah. Oke, okay, cool. Gimana dengan Gimli? Tutup. Masukkan ke sini. siapa shuffle, shuffle. shuffle. Uh, reload. Apa? Buka dua. Uh, when you test, to guards 2. Sepertinya saya perlu sebenarnya. When you test, oh, ini kayaknya saya perlu ini deh ya ready test, you test tapi karena belum ada musuh ya belum ada musuh, jadi nggak usah dulu deh nanti aja, ini saya taruh di atas uh, dan itu saya taruh di bawah, oke okay. uh, peletakannya bebas ya anda mau taruh di atas semua, mau ditaruh di bawah semua, atau display terserah ya jadi nggak mesti seperti yang saya lakukan, oke okay. nah ini saya continue action phase, oke okay. Teman-teman, saya stop sampai sini dulu ya. Um, nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Ini masih banyak tempat-tempat yang kita jelajahi dan misi utama kita adalah menemukan clue di mana persembunyian para bandit tersebut. Oke? Okay?